Di sini kita akan membahas tentang empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kartu kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kartu kepada zodiak yang ketiga. Dan selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020. Untuk yang pertama kategori kepada zodiak yang pertama.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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Four of pentacle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang pertama yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini menggambarkan di sebelumnya seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang sangat susah di dalam mencari keuangan yang sangat susah menghasilkan sebuah keuangan dari hasil karyanya dan di sini juga digambarkan seorang Taurus yang dulunya ataupun yang sebelumnya melakukan suatu usaha dengan susah payah demi mendapatkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dan di sini juga menggambarkan seorang Taurus tidak akan pernah menyerah dan tidak mudah putus asa di dalam mencari keuangan dan menutupi semua kebutuhannya dan di bulan Oktober ini seorang Taurus akan berhasil mewujudkannya dan mendapatkan hasil yang maksimal atas usaha sebelumnya. Jadi di sini empat koin, dua koin itu menggambarkan usaha Taurus yang sebelumnya ataupun langkah-langkah yang dilakukan seorang Taurus untuk memperjuangkan keuangannya akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu koin di genggaman itu merupakan hasil kinerja ataupun kerja kerasnya yang sebelumnya ataupun selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Oktober tahun 2020 dan satu koin itu berada di kepala setiap ide atau gagasan yang dikeluarkan seorang Taurus sebelumnya untuk mendapatkan keuangan ataupun mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kategori keuangan akan ia dapatkan di bulan Oktober tahun 2020 sehingga disini dikategorikan seorang Taurus bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk kartu support energinya adalah page of one secara umum page of one itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Taurus yang merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 dengan tidak pernah menyerah pantang menyerah untuk menciptakan hasil karya yang menunjuk keuangannya semua ini ia lakukan demi kebahagiaan seorang anak yang merupakan anak Taurus sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umum di Emperor di sini diartikan raja yang berkuasa, seseorang yang berkuasa, seseorang yang mendapatkan hasil yang maksimal, seseorang yang tidak pernah membayangkan, seseorang yang memutuskan secara bijak. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tidak pernah menyerah di dalam kategori keuangan. Dan itu dia lakukan semata-mata untuk kebahagiaan seorang anak Taurus sendiri. Dan di Emperor di sini menggambarkan seorang Taurus bisa dijadikan seseorang yang berkuasa di bulan Oktober, seseorang yang sangat berpengaruh di bulan Oktober, seseorang yang sangat suka membantu orang lain di bulan Oktober, dikarenakan ia mendapatkan keuangan yang maksimal di bulan Oktober. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang... Taurus merupakan sosok seseorang yang berpengaruh di dalam kategori keuangan di bulan Oktober tahun 2020 atas kinerja ataupun kerja kerasnya. Dan untuk kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Ten of Swap, ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 di sini seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan sebelumnya mendapatkan kekecewaan sebelumnya dihianati oleh rekan kerja sebelumnya sehingga di sini seorang Scorpio akan drop ataupun jatuh sebelumnya ataupun pasrah di dalam kehidupan. Namun di bulan Oktober ini ia mencoba bangkit dan Scorpio mendapatkan suatu titik terang ataupun suatu titik di mana ia bisa bangkit dari pengkhianatan itu dan memperjuangkan keuangannya kembali di bulan Oktober tahun 2020. Dan perjuangan itu tidak akan sia-sia sehingga di bulan Oktober ini keuangannya menaik drastis meningkat drastis dengan usahanya sendiri tanpa mempercayai ataupun tanpa mengharapkan bantuan orang lain dikarenakan seorang Scorpio trauma atas pengkhianatan yang ia terima di sebelumnya ataupun di bulan-bulan sebelumnya dan untuk support energinya adalah kenaik of cap secara umumnya kenaik of cap diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober dikarenakan di sini seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan terlebih dahulu yang dimana pengkhianatan itu dilakukan oleh seseorang yang dekat dengannya seseorang yang berusia di bawah 30 tahun dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Scorpio bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober dan di sini seseorang yang membuatnya kecewa adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di emperor di sini menggambarkan seorang Scorpio mampu bangkit dan memperbaiki keuangannya sehingga di sini ia mendapatkan kejutan, dan keuangannya akan semakin meningkat di bulan Oktober, di mana usaha yang ia lakukan dengan idenya sendiri dan berusaha bangkit dengan caranya sendiri yang berdampak positif di bulan Oktober tahun 2020 di dalam kategori keuangan sehingga di sini dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah eight of swords ataupun delapan pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September di dalam kategori ini seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan seorang Virgo yang sebelumnya ataupun yang dulunya susah ataupun sulit untuk memecahkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan dan merasa seorang Virgo terbebani sehingga di sini ia akan depresi ataupun terpuruk. Namun di bulan Oktober ini seorang Virgo mampu bangkit dan memecahkan masalah serta menentukan pilihan di dalam kehidupan yang dimana di sini pilihan itu merupakan pilihan yang terbaik yang berdampak positif kepada keuangannya dan keuangannya akan meningkat drastis di bulan Oktober dan disini bisa dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang berhasil dan mendapatkan rezeki luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 di dalam kategori keuangan kehidupan serta kesehatan Di disini juga digambarkan seorang Virgo mampu melepas rasa depresi dan keterpurukannya dan ia mampu bangkit dengan ide dan caranya sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik option secara umum Kenaik obsort itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di mana ia bersakit-sakit dahulu yang mengakibatkan seorang Virgo sempat depresi dan merasa daun namun di bulan Oktober ia bangkit dengan dukungan dan motivasi dari seorang sahabat kerabat ataupun orang-orang di sekitarnya yang membuat seorang Virgo bangkit untuk memperjuangkan kehidupannya kembali dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang-orang sekitar, sahabat ataupun kerabatnya Dan di Emperor di sini menggambarkan sosok seorang sahabat, kerabat ataupun orang-orang di sekitar yang mensupport seorang Virgo akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Virgo sehingga di bulan Oktober seorang Virgo mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020 dengan suatu usaha dan cara seorang Virgo sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah full of cup ataupun empat piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini dikategorikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Di mana dalam kategori ini seorang Aris yang dulunya pernah dianiati di dalam kategori hubungan asmara sehingga di sini membuat seorang Aris drop down serta jatuh dalam kehidupannya dan di sini juga menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang. Yang cenderung murung di bulan sebelumnya tanpa semangat hidup Dikarenakan ia mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara Yang sangat berdampak negatif di dalam kehidupan dan segi keuangan Namun di bulan Oktober ini seorang Aris melihat peluang yang baru Dan bertemu seseorang yang sangat mensupport seorang Aris di dalam kategori keuangan karir dan pekerjaan sehingga di sini seorang Aris mampu dan bangkit serta mencoba peruntungan kembali yang dimana di bulan Oktober ini ia berhasil melakukannya sehingga keuangannya akan semakin meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Card itu diartikan seorang anak. Jadi disini menggambarkan seorang Aris yang dulunya mendapatkan pengkhianatan dan sempat drop di bulan-bulan sebelumnya namun di bulan Oktober ini ia mendapatkan support energi dari seseorang yang merupakan anak remaja anak tetangga ataupun orang-orang di sekitar agar seorang Aris bangkit dan memperjuangkan kehidupannya kembali dan di bulan Oktober ini Aris akan berhasil mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Oktober Atas usaha dan kinerjanya sendiri, dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober, dikarenakan dorongan dan support orang-orang di sekitar, remaja di sekitar yang berdampak positif kepada keuangannya. Dan di Emperor di sini menggambarkan sosok seseorang yang di sekitar ataupun orang-orang yang mendukung serta mensupport Aris untuk bangkit dan memperjuangkan kehidupannya kembali merupakan sosok motivasi yang sangat berpengaruh dan Aris menanggapinya secara positif sehingga di bulan Oktober ini keuangannya akan meningkat drastis dan seorang Aris akan suka membantu orang di dalam kategori keuangan. Jadi di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang pesakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Taurus, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang pesakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Oktober tahun 2020.